Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada selamat siang Selamat berjumpa dan bergabung kembali Bersama Bang Mimi di channel Youtube Diva TV Yang akan menggambarkan kabar baik Kabar menarik dan terbaru Seputar idola kita Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 Siang kalian saat ini Wanggumina akan memberikan informasi Menarik dan kabar-kabar baik Dari idola kita Untuk pertama persahabat kita simak Ada sebuah kalimat yang diunggah oleh akun Lesnar Sanjak Ini kalimat yang luar biasa Disimak dan diperhatikan Puasa pada hakikatnya bukanlah untuk memanjakan lidah Dan perut saat Berbuka puasa Melainkan untuk mengambil hikmah bahwa beginilah rasanya lapar Beginilah rasanya menahan harga Dan tanpa kita sadari Begitu banyak di hari-hari biasa dan bulan biasa Saudara-saudara kita di luar sana harus selalu menahan lapar Dan haus karena memang tidak ada yang bisa dimakan Semoga senantiasa amal ibadah kita Allah terima Masya Allah bagaimana ya Bulan puasa ini tentunya Menguji kita semua juga bersahabat ya Mudah-mudahan Ibadah puasa kita diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan mudah-mudahan menjadi kebahagiaan Dan keberkahan untuk kita semuanya Selanjutnya ya bersahabat Ini ada mama spesial Diunggahan Mama Kejora Kemarin Mama Kejora Mengunggah sebuah postingan foto A'abini bersahabat ini kemarin sedang berulang tahun ya Dan kita lihat ada sebuah ucapan dari Mama Barakallah fi rewarding anakku Beni Mulyana Sofian sehat selalu panjang umur dan dilancarkan rezekinya, Amin. Masya Allah Bang ya kita doakan juga nih untuk Abeni uaknya BBL semoga selalu sehat, selalu dipermudah apapun yang dilakukan dan tentu kita doakan yang terbaik juga untuk keluarga besar Leslar. Dan berikutnya persahabat, ada unggahan spesial juga dari A. Irfan Ini persahabat unggahan spesial di akun Instagramnya A. Irfan Hakim Foto bareng Bunda Lesti Kejora Tuh, tangan mereka persahabat ya, diperhatikan Dua jari, Alhamdulillah tentunya puasa kita sudah di hari kedua Masya Allah, semoga selalu berkah, selalu diberikan kekuatan dan semakin semangat untuk menjalankan ibadah Amin Masya ya. Hari kedua kata A. Irfan Komenternya banyak sekali para sahabat diberikan Dari para sahabat Leslar Ya ini dari akun Instagram Erni Puji underscore mengatakan Dede ketemu lagi sama A. Irfan Seneng lihatnya Saya selalu ya kalian Masya Allah Respon yang sangat positif ya Selalu diberikan dan kita lihat juga persahabat komentar lain ada dari akun Instagram Naura underscore Gemoy mengatakan di kolom komentar kesayangan Lesti Kejora wanita tegar dan kuat anak baik teruslah berbuat baik pada siapa saja sehat selalu nah Allah akan selalu bersamamu dan keluarga kecilmu sehat juga buat Irfan Hakim tuh ini komentar dari sahabat Leslar ya yang selalu support. Dengan tulus untuk idola kesayangan Selanjutnya kita mampir ke unggahan dari aku Wah, Masya Allah banget ya foto-foto cute dari idola kita Seharusnya ada di mini gold ya bersabat ya Masya Allah Tapi kita salpuk dengan ekspresi abang L Seperti lagi ngantuk ya Matanya sifit Luar biasa keluarga kecil yang sangat bahagia Masya Allah dan kita lihat ekspresi gaya kedua Ini gaya koboi Masya Allah luar biasa juga Dan kita lihat Aduh pakai baju kapal batik Bunda Lesti dan papa Bilar Memang terlihat sangat elegan cool Dan kita lihat juga Berikutnya Masya Allah Semoga keluarga kecil Leslar Selalu dilindungi dari orang-orang Yang tidak baik Amin dan untuk berikutnya juga persahabat, ada unggahan spesial dari Batavia Dancer Wow, Allah banget ya, mengunggah foto bareng bunda Lesti Kejora Dan kita lihat persahabat ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption oleh Batavia Dancer Sukses selalu anak ayah, Lesti Kejora, Rizky Pilar, Leslar Entertainment official aksi industriar Wow, Masya Allah banget persahabat ya Doa yang tulus nih diberikan Semoga doa-doa baik yang diberikan kepada idola kita diijabah Dan kembali doa baiknya persahabat kepada yang mendoakan Masya Allah banget ya Berkah Ramadan, semoga semakin membuat kita tetap semangat Tetap kuat persahabat ya Jangan tentunya patah semangat ya untuk selalu mendukung Leslar Dan selalu berbuat baik kepada sesama kita semuanya Dan selanjutnya bersahabat. Ini adalah spesial juga yang kita dapatkan di vlog kemarin Perdana persahabat ya, program Ramadan bersama Leslar Idola kesengan kita memang selalu membuat kita semakin bahagia Di opening saja ya, bersahabat khasnya Leslar ini tentunya sudah terlihat nih Masya Allah Yang jelas persahabat ya Kita semuanya Ini gemes kepada idola kesayangan kita Masya Allah Apalagi saat bunda lesi kejora Tiba-tiba cium pipinya Papa Bilar Aduh, Masya Allah banget ya Bahagia sekali nih Kita melihatnya makin gemes Kita pastinya juga menunggu episode berikutnya Setiap hari persahabat ya Jangan lupa jam 5 sore Untuk soal menyaksikan kejutan-kejutan spesial Yang akan diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar dalam acara Ramadan with Leslar dan berikutnya persahabat ada ungan spesial juga dari Om Izhar nih persahabat ketiga di acara aksi Indosiar Budali Sikejara video call bareng dengan Om Izhar dan Om Izhar pun mengunggah sebuah postingan saat Video call barang Bunda Lesti Kejora, masya Allah, banget ya. Kedekatan Om Izhar dengan Bunda Lesti memang terjaga dengan baik. Kita semakin bangga, semakin bahagia sekali. Tak henti-hentinya selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan dan keluarga besar. Dan bersahabat tentu, Om Izhar pun di sini kita lihat, meneruskan sebuah kalimat. Tetap semangat untuk berkarya, semangat tuh dari Om Izhar untuk Bunda Lesi Kejoran. Mudah-mudahan tetap selalu semangat untuk memberikan karya-karya terbaik. Kita masih menunggu kejutan lain di siang hari ini. Jangan kemana-mana bersama, tetap stay tune. Dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.